Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm. Selamat siang rekan-rekan sekalian dan pemirsa yang berbahagia. Mm. Senin. Hari... Mm. Ah, oh, sajo di Hari. pembukaan. Ah, pembukaan Salam sejahtera untuk kita semua. Mm. Semua kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini Jumat tanggal Agustus 28. 28. 28 Juli kita dari posko KKL Tahan Perang Selimpuan Desa Batur Horpak Horpak Kecamatan Tanah Tembangan mengedakan Safari Ramadan Safari Ramadan dulu pada kesempatan yang berbagai ini kita dalam proses panggangisasi yaitu ada seekor ayam tadi yang kita tangkap alami isasi Iya, Bang Dahlan sedang mengembusisasi. Iya, <laughs> dan telah kita lihat bersama-sama kordes kita sedang mengadakan embusisasi. <laughs> <laughs> dalam rangka memanggang ayam yang telah kita ambil tadi. Iya. <laughs> ya inilah dia jurai Iya inilah dia. Dia membawa panggangan misasi. Hahaha. <laughs> Dapat kita lihat bersama Dan kipas, kipas. dapat kita lihat kondisi Kondisi alam hmm. sekitar aksi Jorni yang begitu indah hmm. sangat, sangat Menyejukkan, sangat-sangat Membuat mata kita terpana melihat keindahan Alam Hati -hati. sekitar sini Saya yakin pemirsa sekalian di rumah Apabila datang ke sini untuk yang pertama kalinya pasti minta ketagihan. Datang ke sini sekali minta dua kali, datang dua kali minta tiga kali dan seterusnya. Betul, itu, oh nampaknya kameramen kena ombusisasi, <laughs> asumsisasi. Apa? Asumsisasi. No? Nampaknya. Siapa punya nggak banyak kita wak. Ya demikian dulu untuk sebagai pengantar. Yang cepat lah itu. Demikian dulu nanti kita sambung lagi. Demikian untuk sebagai pengantar dulu, nanti kita akan sambung ke sesi yang per sesi yang kedua. Untuk sesi hmm. yang pertama kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rida Kong. Hai Rida, gimana perasaannya? Rida, kurang sehat. Kenapa kurang sehat, Bre? Apa yang bisa dibantu? Halo. Halo. Kita ini sedang proses pemanggangan ikan sasi. Halo. <laughs> Halo. Monggut. <laughs> <laughs> <laughs> <Halo? laughs> Banggut. Sini, Mbak. Terus oh. ah, uron, da mana repek yot? <laughs> iya, kami sedang menuju. Ani jadi, ta. Arek menapaan? ya inilah dia inilah dia IC Journey. yang begitu. ya indah, yang itu kak ini sedang apa sedang koncing karena <laughs> sedang maridi karena bau cocom Iya <laughs> kak ini mulai dari batu hotpak santi sampai mandi. ke IC Journey ini dia itu tersesak dan bau cocom dan dia sedang bau cocom <laughs> makanya ya. dia ronjok kan oh, ini gitu tangan hot cocom Halo. Halo. Halo. Hai, Bang Ucak. Gimana perasaanmu? Inilah dia Mami. Iya, Mami sedang makan. Halo. Gimana kabarnya Mi? Alhamdulillah sehat. Oh. Mau, tapi cuma tinggal tampaknya doang. Ah, sama Mami aja Mas Rah. Gimana kabarnya? Hah? ya bukalah kacamatanya itu biar mandi kita, kita ya Aha. kita mau buat bulung bila -bila. aku malas aku malas tidak ada air sandalku dia di depan stop dia ada di sini mana? depan stop stop kan